Oh. Uh. tapi tadi nada rendah lu nyamik ah. kiamik loh eh, Beyonce nada rendahnya jago banget listen listen uh. dari sudut sedang, kanan Iya sudut pandang eh. Sana, oh iya, iya. Eh. Bambang adalah cerdikiawan Dia pakai go massage untuk manjain badan serasa liburan Karena baginya go massage lebih dari sekedar layanan pijat Jadilah seperti Bambang, jadilah cerdikiawan A few moments later. Kamu kalau yang baru. Kalau kamu? Siap cari yang baru. Kalau kamu, siap tidak pacaran. Kenapa? Karena laki-laki sejati, tidak memacari, tapi menikahi. pengguna kendaraan Roda dua atau Roda empat telah terjadi razia gabungan di depan Gor Kota Curug atau gedung olahraga Kota Curug anjing, emang kau bilang yuk kan, hati-hati tayang ya kan ya mbak ya e. seri ya ya air yang solo aja deh ini benda-benda. Okay. Okay. <laughs> hey. yeah. uh, bukan. Uh, berkaki tiga Bukan, bukan. Hewan. Bukan. Hewan. Lu yang hewan. Lu anjing. Lu katanya babi. Lu babi. Tahu oh, apa? Anjing. Eh. Eh. Lu babi. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Oh, yes. Matanya bangka, kenapa diputusin? Yalah, kau diputusin mah ngusah nangis Ingat kita princess Nggak pantas nangisin cowok bajingan kayak dia